Tentang kuku dan kamu Agar sehisi dunia tahu Keras kepalaku Semua denganmu Caraku marah Caraku tersenyum Seperti detak jantung seperti ide tak I get set. 天